Kucing cantili, atau lebih dikenal sebagai cantili cat, adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Prancis. Ras ini cukup populer di negara asalnya dan semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Cantili cat memiliki ciri khas yang membedakannya dari ras kucing lainnya, seperti warna bulu yang unik dan penampilan yang menawan. Cantili cat adalah ras kucing yang memiliki penampilan elegan dan warna bulu yang menarik. Mereka ramah, penyayang, dan mudah dilatih sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin memiliki hewan peliharaan yang cerdas dan mudah diasuh. Namun, sebelum membeli cantilicet, pastikan Anda memahami tanggung jawab yang dibutuhkan untuk merawat mereka dengan baik dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.